Ayuh, huuh, huuh, huuh. Oke, Mas Bro, mantap sih, Mbak. Tipe ya, tipe otok, nyoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Bro kembali lagi dengan saya channel sederhana mancing ikan kecil-kecil ya Mas Bro kan water spotnya seputer biasa di sini spotnya Mas Bro hmm. kita akan mancing di sini Mas Bro Oke Mas Bro langsung aja gas kan Mas Bro. Koncalan pertama Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Hus, uh, dapat Mas Bro. Kak besar besar mas bro, ikan pertama mas bro. Oke mas bro, lanjut, lanjut konsa lagi mas bro. Bismillah. satu mas bro, ah cip banget mas bro, kan kedua mas bro, eh lanjut lagi mengumpulkannya. Bismarck, habis. mas bro, umpannya habis habis lagi Mas hai, hai, hai, hai, hai, ketiga hai, hai, ketiga kecil mas bro. oke lanjut lagi mas bro. lanjut hai, mas Bro hai, Uh, langsung dapat, Mas Bro. Maslun, nyut Oke, okay. keempat. Jangan lempar, Mas Bro. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, alah, hmm hmm emm, emm, mas bro emm, lagi mas bro kat juga, berapa ini Mas Bro? Kan kelima. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Celah lagi Mas Bro. Bismillah. Hmm. Waduh, uh. habis Mas Bro, kita ganti umba lagi Mas Bro ikannya Kita lanjut Bismillah. Bus dapat Mas Bro. Alhamdulillah he, he, he. Kan keberapa ini mas bro? 6 Oke e, lanjut Boncal mas bro Uh sedap lagi mas bro uf, uf. Mantap jiwa Aduh jatuh mas bro Oke mas bro lanjut lagi Kan ke 7 lagi mas bro semangat muncalnya Mas Bro. Duh. Hmm hmm hmm. hmm, hmm. Dapat lagi. Yuhu. Mantap, mantap, mantap. Oke Mas Bro, lanjut lagi. Ini kan ke-8. Ngoncal lagi Mas Bro. Duh. Langsung dapat Mas Bro. Alhamdulillah. Ikan ke berapa ini Mas Bro? Saya lupa, ikan ke-9. Oke, lanjut. Enggak <tuh> <Tidak> kencang lagi. <tuh> uh. Tuh, dapat lagi Mas Bro. Wah. Uh, lanjut lagi lanjut toncang lagi mas bos bismillah Wih, dapat alhamdulillah, Mantap jiwa. Oke, lanjut lagi, Mas Bos. Uh, ponco lagi, semoga dapat yang jumbo. Aku uh, dapat lagi, Mas Bro. Uh, mantap jiwa. Oke okay, lanjut mas bro Uncal <tell> Mantap ciba Oke okay, mas bro berhubung waktunya sudah sore dan ikannya masih banyak Mas Bro dan saya juga udah dapat banyak kita akhir videonya sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joss. dan ini hasilnya Mas Bro Wih waktu Mas Bro baik Mati, Mas Bro! Ayo, okay, hai, Mas Bro hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,